assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya selamat datang kembali guys ya oh ya kali ini uh, ada beberapa yang request buat challenge eh ya apa ini uh, ghost paper guys ya ghost paper uh, yang level 1 juta ini ya level 1 juta ini ada uh, buat challenge nya itu ada uh, ini kalau habis dalam 30 detik itu uh, titelnya itu Hotspotato Squad lah, kalau 1 menit itu Alien terus 1 sampai 3 menit itu superhuman 3 sampai 10 menit itu Ordinary Human kalau yang 10 menit meh meh nge <gupai> nah, produknya ini dari Malaysia ini guys, dari Malaysia, ghost pepper level 1 juta. Nah ini untuk nya ada di sini guys ya, challenge nya Nah ini tadi saya beli di uh, minimarket terdekat, contohnya ya di inomart itu sudah ada. Nanti yang pengen tahu ini beli di mana ada di sini guys ya di pojok kiri nanti guys, oke? Ayah oh, ya, tanpa banyak basa-basi lagi, ini saya coba buka dulu guys ya. Ini black pepper dari master potato dari Malaysia ini guys, dari negara tetangga. tak susah ya. Nah. aromanya ya sama kayak petato gitu. Nah ini warna hitam guys, sama kayak uh, wadahnya gini. Nah. Ini juga bisa dilihat ini. Nah hitam kan, kayak potato biasa. Katanya sih ini pedes, tapi nggak tahu lagi lah. Kita coba. Nanti ini buat yang review, guys. Ya, ini buat yang challenge. Oke, okay? ini buat yang challenge. Ini banyak juga sih, ada yang patah patah gitu. Set, ya. saya taruh di sini, guys. Ya, biar lebih kelihatan gitu buat teman-teman yang pengen ngeliat. Nanti berapa detiknya kan bisa ketahuan kalau sudah habis gitu nah, dari warnanya juga sudah mengerikan sungguh mengerikan tidak tahu dengan rasanya nanti guys bagaimana ini rasanya sangat pedas mungkin sih ini nah, ini juga banyak guys lumayan banyak ini nah, tinggal yang kecil-kecil ini guys nah yang kecil-kecil taruh sini ini taruh sini hmm. ini sudah habis guys ya sudah habis segini nah, Ini cukup enggak ya nanti Cukup apa enggak kita coba dulu nanti ya Sudah habis Oke okay. Ya akan segera kita mulai guys ya Segera kita mulai Ini ada step by stepnya biar enak nah uh, siap uh. kita satu dua tiga mulai Hmm. Hmm. Ah. Dan hai tidak boleh minum susu, keju, ataupun yang lainnya. Harus cuman minum pakai air putih. Hmm. Ah. Cukup pedas. Tarik. Yang dulu, guys. Ini air putih ya. lagi ini buat yang review entah guys ini masih dibuka dulu ya ini yang buat review eh uh, sudah tadi eh ini pedisnya ya eh uh, di rongga mulut ini semuanya, kayak yang perasaannya uh, itu semuanya pedes nah. ini yang rasa uh, level 1 juta ini guys oke, okay, saya ambil dulu ya hmm. Reviewnya ini ya buat yang review pedes ya kalau pedes pasti soalnya karena sudah level yang 1000 eh 1 juta ini guys. enak sih pedes pedes enak gitu ya kalau ada enam ini saya makan semua berhubung buahnya gak ada ya coba dua aja yang penting tahu dasarnya ya. Sini, nah, ini yang buat review, guys. Ya, ini buat yang sudah subscribe dan like, komen. comment ya. Tangan -tangan guys. mantap coba ya. Review beda nggak kalau dimakan satu-satu lebih pedas, nggak ya? Untuk rasanya Ini sama seperti potato pada umumnya guys Tapi Yang bikin beda ini rasa pedasnya itu nah, Kalau kita makan sedikit demi sedikit Ini lebih terasa pedasnya guys Ketimbang langsung makan banyak tadi itu enggak terlalu terasa hmm. Satu-satunya itu lebih enak hmm. Rasa pedesnya itu Lebih kerasa sama yang dimakan sedikit-sedikit Enak sih ini Perpaduan antara Rasa kayak potato Kentang Terus rasa pedesnya itu padas guys cuba ah pedes ini ternyata lebih pedes dimakan satu-satu ya ketimbang langsung banyak itu kalau dimakan banyak itu pedesnya nggak terlalu tapi kalau sudah dua-dua gini Nganyah-nyah di, di, di dalam perah di dalam mulut ini Dalam kata mulut pedas kan dulu. Hmm. Eh, sudah habis. Perus, Lebih pedes kayak ya. Mulut pedes. Di sini kayak ada panas-panasnya. Sampai runtus. Ih, ada panas-panas guys. Untuk teman-teman ya, makan ini sebelumnya makan nasi dulu. Makan nasi dulu walaupun sedikit. Oke. Mungkin uh, sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang pengen request uh, challenge apa lagi nanti bisa uh, komen di kolom komentar ya tapi jangan lupa juga guys di like terus di komen dan yang paling penting di subscribe soalnya agar uh, konten ini video ini bisa meledak dor gitu guys <laughs> kaget ya <laughs> oke okay. cukup segitu aja dulu uh, di subscribe ya di sini ya subscribe, subscribe terima kasih untuk yang sudah subscribe uh, apabila ada salah-salah kata atau tiga laku yang tidak berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh